ya guys, ini di belakang komputer saya ini ada dunia ini ada yang sih jadi kami kode kan eh, iya Assalamualaikum Wr. Wb balik lagi di youtube saya jadi pada video hari ini saya akan mainkan game yang mungkin sudah saya belakang sebelumnya di live stream saya dan nama game adalah SuperTaxCard ini, bukannya ini game Mantul Parva nah, game rasa Play game ini, play. ini, ini game FreeWare Reset Game Sale kalau anda ingin mendownloadnya silakan buka link yang saya sertakan di deskripsi video ini karena ada link untuk link live saya yang pertama dan link Bukan live saya yang pertama, link live saya yang kedua itu sama Asep cc 20124 SMC dan link untuk belok gamenya langsung saja. Terlalu bahasa basing sampai ambil iki langsung melebur aja. Kita pakai yang penguin ini berapa masih dibenci Anda, harus menyelesaikan mode ceritanya. Nah masuk ke kelepanan biasa Dan Video ini Saya main di limpasan yang ini Dan keputaran Nah Yang bikin ricohnya adalah pada jumlah Kart e ya Jadi 19 Mobil AI lah Kalau tambah Bahannya tambah rame Terus tambah ambil ngetek Jegur Udah banyak ngomong langsung lah yuk kita masuk, nah saran saya pada hitungan ini, wah saya terlalu awal nggasnya. Saran saya kalau anda ke saat balapan ini dimulai, anda menggasnya pada hitungan sedia. Saya tadi ngegasnya terlalu awal, jadi ya ketinggalan di belakang saya. Cepat spasi ya untuk aktifkan senjata. Di Android itu ada tombolnya sendiri lumayan ya lumayan buat kalian atau bikin lucu lah pokoknya eh um, kalau Anda mabar sama teman Anda pokoknya yang ditambah kak badai Oh oh Awas eh eh emancendol-cendolan eh. Eh, tuh eh eh eh eh Hah wah, wah ayo aduh duh duh saya mengganti satu tuh Ya, ya, betul lah. Kalau anda belum ter pinter dalam main game, aduh tolong-tolong. Nope. Ya. Kalau anda belum ter pinter main game ini tuh, dan langsung pakai okay. kesusahan yang ahli, anda harus tadi mode pemula Kalau anda yang baru belajar main game ini ya masih belajar saya sarankan pakai tingkat sulitannya itu anda taruh di pemulakan nanti ini saya tadi di ahli karena saya mainkan game ini itu sejak kelas sejak SD intinya sejak SD jadi ya saya lumayan sering banget main game ini apalagi waktu sama teman tetangga saya pokoknya itu di cepat itu di sampai ah ngakanya... sampai ngakaknya itu minta ampun iya iya iya cicilan tadi bebek ini bebek goreng bebek goreng bebek goreng nih ah bebek penye saya jadi bebek punya sekalian bebek nah jadi bebek ini tinggal anda makan tuh aha ayo gas kun itu barah satunya dipuk oh, oh, oh, oh, oh. Aduh Kena, kena Eh, ke depan, ke depan nope. Ya, ya, ya Ya, kacau Kacau, kacau, kacau, kacau Nah, sip Mana, pokoknya saya nggak tahu lah Ya, kena sedut Ingin Hmm, ah Kena parasit lagi Ya, kena bowling lagi, pokoknya Intinya kalau anda main game ini tuh disarankan untuk cari seru kalau anda ya, standar. cari menang cari seru pokoknya saya sarankan lebih saya sarankan untuk cari seru karena kalau cari seru itu tambah mata nah, lah apalagi kalau sama temen tetangga kalian <tuk> sempat banyak alamat bu nah, ya, ya, ini juara satu kalau terlalu hebat parah deh Barah satunya, hebat barah Hebat barah, tuh Hebat barah, saya Tung sama sih Bisa ambil antang-antang Bentung hidar tapi untuk me, Untuk mengetahui bentuk pintasannya Apa mereka main nos-nosan tuh? ada tiga, dari tadi ambil terus gak kena, kena itu ala ala ala ala ala ala ala ala ya segeralah, ciiit yang dulu dari saya, ya. Terima <tuh -tuh> kasih teman-teman juga <tuh>. ini sampai selesai, saya harap Anda menikmatinya Kalau anda suka dengan konten-konten seperti ini Tolong berikan komentar bagaimana pendapat anda Atau anda menonton konten yang lain Seperti konten Blender Open PVE Berikan komentar yang di bawah Dan untuk anda yang baru bergabung Silahkan tekan tombol subscribe-nya Aktifkan lonceng beritahuannya Supaya anda bisa menjadi orang yang Tambah kolom di video ini Sekian dulu dari saya Salam pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh